Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa dan bergabung kembali Persahabat bersama Bang Mingin Tentunya di my youtube channel Diva TV Bang Mindo doakan untuk kalian semua Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dan sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini Ya para sahabat dengan cara Klik like, comment dan subscribe-nya Serta klik tombol notifikasi Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar ke terbaru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 Ketika tentunya kita melihat kebahagiaan dari kedua keluarga Ini salah satunya postingan yang semalam para sahabat, ya Yang paling kita tunggu, paling fans nunggu para sahabat, ya Vitamin bahagia dari Lesti dan keluarga besar Rizky Bilar Ini ada yang spesial banget buat kita semua para fans Buat kita lihat nih para sahabat ya Raut wajah Dede Alessi Kejora tentunya Di sini mirip banget sama ibu Unda, abang Bilar ya Wow Apakah ini yang dinamakan jodoh? Nih, para ya, makin ke sini tentunya makin mirip aja. Tentunya wajah dari Dedek Lesti dan Ibu Rosmala Dewi, para ya, duh, mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut telah -post oleh akun Instagram Irnawati Angelo 16. Di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Kalian lihat nggak muka dede kok mirip ibu loh? Muka kakak versi bapak, muka dede versi ibu. Gimana menurut kalian? Family Leslar tuh, persahabat ya. Ada Gadsden juga yang dituliskan bahwa muka dede oleh segi mirip banget sama ibu tuh. Hmm. Mudah-mudahan saja persahabat ya. Kita doakan secepatnya, mudah-mudahan les tiba bila dipersatukan. Amin. Ya robbal Alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita mendapatkan info bahagia juga ya malam hari ini jangan sampai lupa untuk menyaksikan dedek Lesti kejorakan tampil di Indosiar dan tentunya bareng bersama Abang Bilar Dan kita mendapatkan info bahwa tentunya nanti malam bakal ada kolaborasi bareng Lesti nih para sahabat Wow tentunya pasangan kolaborasi top 21 lidah nanti malam di grup tentu tujuh yang ada Ade, Evie, dan Rio akan berkolaborasi dengan si cantik Sigelis Lesti Kejora. Ini kejutan persahabat ya. Pastinya bakal spektakuler banget penampilan dari idola kita ini. Tentunya kita tunggu saja kejutan-kejutan penampilan yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia. Info ini kita dapatkan dari Lesti Bilar Leslar pasabat ya. Di sini sebuah kalimat caption juga dikatakan, Konser Lida 2021 di grup 7 top 21 juta Provinsi akan berkolaborasi dengan Lesti Kejora, tuh keren kan, sahabat, ya? Pastinya keren banget. Yang berkolaborasi bersama si cantik pastinya akan tampil sangat memukau. Wow. Banyak tanggapan, banyak komentar Dari para fans ya yakni dari akun Instagram Larasati2146 Disitu mengatakan Kirain Dr. Iqbal duet sama dede Aduh, ngarep banget nih ya Komentar lain juga ada Dari akun Antik Putri Akila Disitu mengatakan dalam kolom komentarnya Akhirnya Kak Rio duet sama idolanya Kak Lesti Sukses nanti Masya Allah, best katanya Wow, memang the best banget persahabat ya Tentunya kita akan dikasih kejutan bahagia Yang melalui si Kecura akan berkolaborasi bersama peserta di acara Tuang Serlida 2021 Berikutnya para sahabat kita lihat ini ada vitamin pagi yang tentunya membuat kita bahagia juga Ada sebuah unggahan postingan dari Rizky Bilar kita lihat, aduh, persahabatnya masih pagi. Kita sudah dibuat bahagia aja nih, melihat kegantengan dari abang bilar, walaupun tentunya dari belakang. Tetap cute dan tetap mempesona banget, persahabat. ya duh, manja banget nih. Kita salpok banget sama postingan foto yang ada di dinding tuh. tuh. Ini cute-cute banget nih, persahabatnya membuat kita semakin bahagia. Ini vitamin yang sangat persahabat di pagi hari ini. Akhirnya pagi-pagi kita mendapatkan asuhan vitamin yang sangat bahagia sekali ya, Para sahabat yang mudah-mudahan tentunya kebahagiaan juga Selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Rizky Bilar Amin Dan tentunya para sahabat kita lihat juga ada sebuah komentar Tentunya dari akun Instagram Muhammad Band 192 itu mengatakan Salam Kak Bilar, semoga sehat selalu Dimudahkan rezeki Kak Bilar Semoga rezeki Kak mengalir seperti air yang Terus Allah, ya, amin Dengar dan Ijabah, doa kami Para fans selesai seluruh dunia Wah keren banget pro sahabat ya support, dukungan, dan doa dari fans, luar biasa banget, selalu memberikan tentunya yang positif buat idolanya, dan tentunya idolanya juga memberikan aura yang positif untuk para fansnya saling melengkapi. para sahabat, yang mudah-mudahan kita semua selalu kompak, selalu solid, dan selalu tentunya mendukung, dan tentunya support buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. dan mudah-mudahan juga hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya, para sahabat ya, tunggu saja info dan kabar selanjutnya